Pokisan disebut. menang hmm. ah, iya, iya. anteng anteng anteng antan Parah banget gaya. ya. Iya benar, Kian. Benar, benar. Hmm. Huh? Ku kudu diperban Kian dengkule Kian. Honor ini soak sih. Hmm. Huh? gula ya cacel ya ganti huh? deh, ganti posisi deh gimana? cacel mana ya? hehehe udah taman ya ini bener banget bener cek, ini ada yang ini ini ini ini ada yang ini ada yang Vai Hah? Hah? Oke, jangan musim kunjangan, kunjangan. Iya lah. <tuk> eh, eh, eh. Angkat, dah. Nasi. Selamat siang, Iya lah. eh, dat, jangan Ba, apa bah ah kudang siap berangkat jual oh iya yeah. huh? oh. huh? hah Cepanin oh, no. oh, Ayo Lama kata Selawan Ayo hmm. <Ges> cepet ya Mbak Ayo cepet lah Tak ngatakan dia mau. Oke lah, <laughs> Hei, kita <laughs> Kita, aku, aku, aku, aku, aku, pas Eh Yeah Huh Ha Ha Ha Hai ga Oke lumayan No! <laughs> ah! <laughs>